Pesaing Fortuner dan Pajero Sport, tapi harganya menandingi kijang Innova di Indonesia, ini dia. Peminat Sport Utility Vehicle atau disingkat SUV di pasar Indonesia cukup tinggi. Kini Fortuner dan Pajero Sport punya pesaing baru yang bisa bikin panik. Terbukti mobil-mobil seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport masih banyak ditemui di jalanan. Meski harganya cukup tinggi, mobil ini justru banyak diminati. Terkait hal itu, Salah satu pabrikan juga baru saja meluncurkan SUV sendiri untuk menyaingi Fortuner dan Pajero Sport. Penasaran seperti apa tampilan dari mobil tersebut? Simak videonya.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 Do it all over again You made sure I was was you B Automotive melaporkan salah satu pabrikan juga baru saja meluncurkan mobile SUV sendiri untuk menyaingi Fortuner dan Pajero Sport. Mobilnya adalah Tata Harir XT, pabrikan India Tata MOTORS akan memasuki pasar Indonesia. Jika diperhatikan, mobil ini memiliki eksterior yang mencolok dengan beberapa aksen khas. Bagian depan mobil ini menggunakan grill yang cukup kuat dengan logo, tandanya penggunaan lampu utama pada RL bagian dalam, fog lamp yang semuanya HD LED. Harir XT memiliki fitur mewah layaknya mobil, yakni sunroof dengan layar miring yang dilapisi kaca hitam. Harrier XT berukuran panjang 4598, lebar 1894, dan tinggi 1706 mm, sedangkan Fortuner berukuran panjang 4795, lebar 1855, dan tinggi 1835 mm. Harrier XT masih lebih lebar, meski Fortuner sendiri lebih panjang dan tinggi dari Harrier XT.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 Nasuk ke interior, fitur dan roof juga terintegrasi ke dalam mobil ini dengan teknologi pendukung seperti Global Box yang menutup Sunroof secara otomatis. Setelah parkir, ada palka pendeteksi tipis dan ringan yang melindungi penumpang.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 Jika hujan tiba-tiba turun, mobil ini juga dilengkapi dengan fitur Android Auto dan Apple CarPlay untuk hiburan kabin. Bahan kelas 1 digunakan untuk kursi atau jok mobil dengan warna dominan coklat. Selain itu, pola kayu membuat panel lebih premium. Berbicara soal dapur pacu, tak heran jika Harrier XT dibekali mesin diesel 2100 mah yang mampu menghasilkan tenaga hingga 170 tenaga kuda dan torsi 350 Newton meter. Harir XT tenaga yang dihasilkan kemudian dikirim ke gearbox manual 6 kecepatan. Salah satu hal paling keren tentang mobil ini, memiliki sistem respons medan canggih yang berasal dari Land Rover. Bagi yang tertarik dengan harganya, mobil ini dibanderol mulai dari 342 juta rupiah. Harga yang ditawarkan ini setara dengan Kijang Innova, yang dipasarkan di Indonesia. Itu dia salah satu pesaing Fortuner dan Pajero, namun punya harga setara Kijang Innova.